Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial singkat, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi Adobe Premiere Pro yang patah-patah atau mungkin yang nge-lag ya saat kalian preview videonya gitu. Dan ya contohnya ketinggal preview kayak gitu aja dan kalau patah-patah ya mungkin kalian bisa menurunkan kualitas dari video preview-nya gitu. Nah, video preview ini mungkin kalau kalian sebelum nonton gitu ya di Premiere Pro atau mungkin kalian lihat raw footage-nya, kalian lihat di folder kalian itu biasa aja dan setelah dimasukin ke Premiere tiba-tiba nge-lag. Nah, mungkin itu laptop kalian Nggak kuat gitu ya dan eh yeah, kalau gak kuat, gampang banget. Gitu kalian cukup klik yang full ini gitu untuk resolusinya. Bukan resolusi ya, kayaknya kualitas ya beda. Kalau resolusi sama kualitas. Nah jadi di sini untuk kualitasnya kalian bisa ganti ke seperempat atau setengah gitu. Kalau mungkin setengah masih terlalu berat, kalian bisa ganti ke seperempat. Nah kalau mungkin kalian bertanya, Bang, kok yang satu per atau yang satu per enam nggak bisa? Nah kalau yang satu per atau yang satu per ini untuk sequence atau file 4K biasanya. Jadi atau yang 4K atau di atasnya mungkin 8K, 16K dan sebagainya. Jadi untuk 1080, 720 itu cuman mentok sampai 1/4 untuk yang paling kecil ya. Jadi kalau kalian play oh, ya ini kualitasnya jadi turun gitu dan ini uh, jadi lebih lancar kayak gitu kalau mungkin kalian pakai laptop yang mid end atau mungkin low end mungkin ya. Nah, kalau kalian lihat di sini begitu di play ini kualitasnya jadi turun gitu ya jadi seperempatnya dan kalau di post ini jadi full gitu kan. Nah, saya sarannya sih untuk post resolutionnya kalian simpan aja di full gitu kalian bisa ke view sini dan post resolution full aja, jangan seperempat. Jadi biar kalian lebih Uh, mudah gitu untuk ngeditnya, karena kalau kualitasnya uh, buram gitu ya, jadi susah gitu untuk uh, misalnya ngeditnya ya kalian tahulah lah, kalau kalian uh, suka ngedit-ngedit juga gitu, jadi untuk nge kayak misalnya mau nonton hasil editannya ya saya saranin untuk di seperempat aja, atau mungkin kualitas paling rendah kalau kalian PC-nya mungkin nggak terlalu bagus gitu dan untuk post resolutionnya, jadi biar frame by frame, mungkin kalian mau ngeditnya gitu, kalian bisa uh, melihat dengan kualitas yang bagus gitu nah cuman kalau boleh saya saranin di sini kalau PC atau mungkin laptop kalian enggak terlalu bagus atau mungkin enggak uh, terlalu kuat gitu untuk ngejalin Premier atau mungkin ya ramnya mungkin 4 atau mungkin 8 gitu saya saranin kalian mending pakai Vegas aja karena kalau pakai Vegas itu itu bisa sampai seancur mungkin gambarnya ya Jadi kalau kalian uh, pakai Vegas ya sini saya akan buka dulu deh Vegasnya gitu Tip itu kualitasnya bisa seanjur mungkin. Jadi kalau kalian misalnya PC kalian uh, mungkin uh, speknya rendah banget atau komputer kalian nggak kuat-kuat banget, tapi kalian pengen ngedit video atau mungkin bikin konten gitu, kalian bisa pakai Vegas aja. Dan memang sih kalau Vegas itu nggak se apa ya nggak Adobe gitu. Cuman untuk Vegas itu lebih simpel gitu. Oke, jadi di sini kita sudah ada di uh, Vegasnya ya, dan di sini kita akan melihat ya perbandingannya. Jadi di sini adalah preview yang full gitu, yang uh, mungkin apa ya? yang uh, kualitas penuh gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, di sini saya akan ganti ke draft gitu ya dan di sini kita akan ganti ke quarter. Ini anjur banget, Pak, benar. <laughs> <laughs> ini jujur ancur banget, tapi saya lebih enak ngedit itu dengan uh, draft gitu, karena ya biar laptopnya itu kalau misalnya kita bolak-balik gitu ya, kita bolak-balik misalnya jadi biar cepet aja gitu untuk rendernya walaupun di Vegas ini nggak ada render kayak after effect gitu, jadi begitu kalian uh, play itu nggak harus uh, render lagi gitu, kalau nggak salah kayak gitu sih after effect cuma saya udah lama juga nggak pegang after effect gitu, dan sini kalian bisa ganti ke freeview ya, ke freeview yang full dan entah kenapa gitu, kalau saya pilih yang best gitu, atau mungkin yang terbaik, misalnya yang full ya saya di sini walaupun kualitasnya kayaknya nggak jauh-jauh amat sama yang preview yang full tapi yang base full ini kadang-kadang nge gitu untuk saya ya, mungkin karena laptop saya juga udah jadul juga gitu ya, jadi di sini saya ganti ke preview yang full kalau misalnya preview masih full, saya turunin ke draft atau mungkin ke yang quarter, jadi jujur ini yang quarter ini bisa dibilang apa ya, ancur banget gitu tapi ya bagus juga untuk edit karena ya biar cepet aja gitu untuk editnya nah ini balik lagi sih ya ke kalian apakah enak atau enggak gitu, atau mungkin kalian harus terbiasa mungkin kalau PC atau mungkin laptop kalian kurang bagus untuk jalanin uh, Premiere atau Vegas gitu dan ya kalau saya sih biasa enak dengan draft atau mungkin preview yang half atau mungkin quarter ya kalau full sih jarang-jarang banget gitu untuk preview juga dan uh, saya yang kayak gitu biar nggak ngelag dan saya biar coba dulu gitu kan transisinya jalan atau enggak karena kalau saya pakai di yang full atau mungkin yang best itu kadang-kadang nggak bisa gitu Jadi si transisinya tuh kayak kelewat gitu Jadi tiba-tiba uh, frame freeze gitu Walaupun sebenarnya videonya ada transisinya Nah ini sama aja kalau kalian baru mulai Blender Misalnya atau mungkin belajar 3D gitu Kalau kalian misalnya bikin objek yang bulat Itu kalian pasti bakal bikin dengan se-high mungkin Atau mungkin se semulus mungkin gitu Padahal itu yang bakal bikin komputer atau PC kalian ngelek gitu Jadi kalau bisa se, -apa, se Ya walaupun nggak slow poly banget gitu Sampai kelihatan banget tapi kalian bisa pakai modifier untuk di blender kayak gitu ya jadi modifier ini fungsinya ya biar kalian nggak uh, ya walaupun memang untuk memodifikasi gitu tapi kalian bisa uh, ngetrik gitu ya yang untuk yang low poly jadi mulus gitu tapi nanti kalian bisa apply modifiernya gitu daripada kalian misalnya harus pakai semua gitu ya untuk uh, bulatnya itu kalian pakai sedetail mungkin gitu itu bakal jadi ngelag banget apalagi kalau mungkin kalian duplikat misalnya 2 atau tiga gitu itu bakal jadi nge-lag banget dan ya intinya gitu doang sih ya. Dan sedikit tambahan juga. Jadi kemana-mana gitu ya. Mohon maaf aja sih. <laughs> jadi kemana-mana. Intinya untuk premier Kalian cukup uh, turunin aja gitu ya. Untuk uh, ini, resolusinya gitu. Dan untuk post resolusinya mungkin. Di sini kalian bakal ngelihat yang full gitu, dan mungkin kalau belum mengganti, misalnya saat kalian play gini ya, kalian turunin ke 1 per 2 misalnya masih belum ganti atau ke full, kalian pause dulu, dan kalian play lagi mungkin ya, dan nanti akan ganti ke full atau ke yang kalian ganti gitu ya, untuk kualitas dari reviewnya nya gitu. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya, mohon maaf karena sampai kemana-mana, sampai ke Vegas juga gitu ya. Dan kalau kalian mungkin yang masih bertanya juga, kenapa 1 per delapan atau 1 per enam ini gak bisa. Jadi 1/8 atau 1/16 ini untuk video 4K gitu ya. Jadi untuk yang 720, 1080 atau mungkin 1440 itu hanya bisa pakai yang full, setengah atau seperempat gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye.